Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Widya Kitchen. Di video kali ini, aku pengen share ke kalian gimana aku bikin nasi gulung alias kimbap Korea, tapi ini rasanya enak, masih cocok sama lidah orang Indonesia, apalagi lidah orang kamu, kayak aku. Ini enak banget, teman-teman, cocok buat bekal sekolah anak ataupun bekal mau kita piknik yang penasaran gimana aku buatnya tonton videonya sampai selesai untuk isiannya kalian sesuaikan dengan selera ya ini aku pakai telur aku campur wortel parut daun bawang yang aku iris tipis aku kasih merica garam kemudian aku kasih kaldu jamur sebenarnya untuk wortelnya itu nggak diparut gini juga nggak apa-apa ya cuman karena ini anakku tuh nggak suka wortel jadi aku kayak sembunyikan di dalam telur gitu kemudian ini kita gulung kita dadar gitu ini aku teman-teman enggak -teman, rapi banget gulungnya jadi aku yakin kalian pasti lebih rapi ya aku masih perlu banyak latihan jadi harap kalian maklum ya teman-teman untuk nasinya kita pakai nasi pulen ya teman-teman ini masih hangat aku tambahkan minyak wijen sedikit garam kalau kalian enggak suka minyak wijen atau enggak punya minyak wijen bisa kalian ganti mentega ya telurnya aku potong nah di sini isiannya aku pakai timun nugget sosis favorit anakku daun selada jadi kalian boleh sesuaikan dengan selera kalian ya lanjut kita ratakan nasinya kemudian kita susun isiannya ini tinggal kita gulung-gulung aja teman-teman simple banget kok bikinnya tapi ini udah lengkap ya udah ada sayur, ada protein, ada karbohidrat gitu jadi kayaknya untuk bekal ini udah cocok banget menurutku karena aku juga suka yang penting dia lahap saat makannya ya teman-teman Kemudian kita potong-potong kimbapnya. Kalau kalian punya biji wijen bisa kalian tambahkan ya. Cuman stokku lagi habis jadi aku enggak pakai. Ini enak banget teman-teman. Ada telur goreng, sosis dan nugget juga isinya. Jadi pasti anak-anak suka. Rasanya enak, bikinnya simpel. Cocok untuk bekas sekolah, cocok juga untuk bekas saat kita pergi-pergi gitu teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videoku, sampai selesai, sampai ketemu di video selanjutnya.